Ternama hingga terpesona, cinta hadir tak terduga juga buat kita bahagia, cinta buat menderita Pergi Tak bisa hangkan. Terasa Kita telah bersama Bahagia sedih Kita lalui berdua Tak terasa telah bersatu Kau untukku, aku untukmu Cinta, hadir tak terduga Juga pergi tak Gerita, akhir dari cinta terbata kata serta tilakan kita dalam cinta hingga tak tahu beda antara tahu terbata kata Tertat Sia-sia tanpa bahagia Berakhir derita Begitu dalamnya cinta Hingga tak tahu beda Antara tamis tawa Terbata kata, tertatih langkah, sia-sia tanpa baca. Hingga tak tahu beda antara kau tahu terbata kata Tertat langkah Sia-sia tanpa bahagia Berakhir derita Begitu Dalamnya cinta Hingga tak tahu beda Antara tanis tawa Terbatas kata Tertat Sia-sia tanpa bahagia Berakhir derita Begitu Dalamnya cinta Hingga tak tahu beda Antara tanis tahu terbata kata tertatih langkah sia-sia tanpa bahagia berakhir derita terbata kata tertatih langkah sia-sia tanpa bahagia